assalamualaikum pemirsa ketemu lagi di channel youtube pawon tresninos di video kali ini aku ingin membuat kue tradisional kue jujur gula merah yang empuk gurih dan bersarang mau tahu cara bikinnya tonton terus ya videonya sampai selesai dan tentunya endos bumi Bahan-bahan yang kita pakai di sini ada 50 gram tepung terigu, 125 gram tepung beras, 100 ml air, 150 gram gula merah, seperempat sendok teh untuk garamnya, satu buah daun pandan. Kita iris-iris gula merahnya tipis-tipis saja ya pemirsa sampai selesai kita masukkan kembali ke wadahnya untuk siap dicairkan kita siapkan panci di atas kompor kita beri sedikit air kita nyalakan kompornya, tunggu sampai mendidih, lalu kita masukkan garam, daun pandan, dan gula merah. Kita aduk-aduk sampai larut semuanya, ya, pemirsa. Tunggu sampai mendidih. iya pemirsa yang belum subscribe subscribe dulu ya dan pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya kita tuang tepung terigu dengan tepung beras ke dalam wadah kita aduk Sampai tercampur dengan rata, lalu kita masukkan cairan gula yang masih hangat. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kalau sudah tercampur, kita aduk sebentar dengan mixer sampai terlihat gelembung-gelembung. Kita diamkan selama 30 menit ya pemirsa dengan ditutup kain lap Nah ini dia pemirsa sudah 30 menit Kita aduk-aduk kembali supaya air gulanya tidak mengendap di bawah Saatnya kita goreng pemirsa Kita tuang adonannya kita siram-siram kita balik kita angkat kita tuang kembali kita siram-siram lagi kita balik kita angkat kembali nah ini dia pemirsa cucurnya sudah matang terlihat dengan sempurna kalau kita belah itu tidak keras ya pemirsa serat-seratnya juga sempurna aku cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim hmmm endor sampai di sini dulu ya videonya semoga bermanfaat assalamualaikum